Oke, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di channel Agung Jamburda 21. Kali ini kita lagi di belakang kolam ya. Bukan kolam sih ini namanya peceren. Ya, kita lagi di belakang peceren. Dan di peceren ini terdapat ikan lele. Ikan lelenya sangat besar-besar sekali dan dia mampu memakan bangkai burung. Kemarin itu, saya ada burung yang mati ya. Burung darah mati, lalu saya jeburin ke peceren, lalu dimakannya. Begitulah kira-kira konten kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.